Thank you. Oke, okay, kita ke Taman Renungan Bung Karno kali ini di sini kita akan melihat uh, satu area taman ini yang masih direhab sih di bagian sini juga. Masih ada rehab-rehab. Capek. -rehab. Nah, repot. Jadi di sebelah sana ada nanti ada aktivitas juga dan lapangan ya. ada lapangan perse. Lapangan, eh? lapangan pancasila uh, lapangan pancasila Atau biasa dikenal lapangan pc oke mantap Suasana sore di ND di lapangan apa? Lapangan, lapangan perse. Lapangan perse, mantap, ramai sekali di sini. Sekalian cuci mata. Oke, yang ke ND mampir ke sini ya, tempat penuh sejarah di sini. Untuk teman-teman yang ke ND jangan lupa ya untuk mampir ke Taman Renungan uh, Soekarno ini karena di sini juga sangat bagus dan anda bisa melakukan banyak aktivitas di sini. Jadi yang ke NTT khususnya ke ND jangan lupa ya mampir ke sini.